Really like Oke, okay, teman-teman, kita lanjut lagi untuk Onimus Warlord. Dan di sini kita pakai Kylie Chan Oke, okay, ada wooden gear buat apa? Nanti mungkin Kepake buat ini jalan. Kalau nggak salah di sini, oh masih dikunci. Di sini berarti kita ke belakang dulu. Eh, kok nggak? Oh bagus. Kirain nggak? Biasanya suka ada musuh di sini. Uh, tekan ada. Ish. Oh, oh, oh, oh, oh, mantap. Ah mati lah cepetan, jangan banyak basa-basi dulu. Waduh, kita langsung aja. Ini kita cepet-cepet. Oke, okay. oke, okay, kita langsung ke bawah aja. Oh, di sini nanti sama sama escape. Dapat map. Sini ya, oke, okay, langsung oke, okay, udah di set tadi, oke, shinobi kia, langsung maju. Caca, mantap! Tuh, meskipun tradition gak bisa ngedop ya, tapi bisa ke belakang. Nah, bisa matiin gini dan gak kena ya, terkena serangan musik. Eh, uh, mati mantap! Uh, uh. Uh, nah, eh, nah, nafnya kayak dosen itu bisa lincah ya, teman-teman. Oke kesini Ken. Langsung aja hmm, Ada kotak Dapat jurnal 5 Apa ini Dunia apa? Oke nanti aja ya teman-teman Ini Langsung aja lanjut Nanti tinggal di pause ya Oke ini oh yang tadi ya Yang gear tadi Kita ngomong dulu Eh, salah mencet Gear, gear, gear, gear Ya, gear Gear tadi mana? Oh, ini Oke okay. Pasang di sini Yes Asik, bisa Ada jalan rahasia Langsung aja Oke, okay. di sisi-sisi Takutnya ada Ini ya, ada lumayan Tuh, kan ada buku Ya, oh nah, Kita lewat dulu aja lah kalau di translate nanti di pause aja ya teman-teman Oke okay, dapat super clear kalau nggak salah itu buat yang gerbang tadi yang dikunci ya Oke okay, musuhnya ada lagi kita langsung aja gak usah ngelawanin dah soalnya agak lama ya Oke okay, di sini kalau itu di atas ya ada yang nah ini bisa baru baru bisa dibuka Oh, dan di sini di tangannya, kita langsung aja karena ini ya. Kalau nungguin lama, oke okay, mantap, langsung dilewati. Ini ada Di Disini, oh ini diambil, gold plate okay. ya. lupa lupa, ingat sih, teman-teman, ini buat jalannya. Kalau nggak salah, itu buat gerbang nanti yang di depan. Oke langsung aja. Kalau dulu itu muter-muter, teman-teman. Karena mungkin gak tahu. Tapi sekarang cuma nyeluri dinding. Ah, kita langsung matiin aja. set, oh. set. Nah enak set langsung di dijebol. Nah di kill gitu. Langsung cepat. Anaknya kayaknya tuh bisa ke belakang langsung. Nah di kill. Padahal ini tangkorak. Oke. Okay. Oke okay, ya baru di save Jadi nanti untuk konsepan Nah di skip aja ya teman-teman Kita balik lagi aja Yes kita naik aja Oke Oke langsung ke bawah Oke oh, langsung aja lah Soalnya percuma ya teman-teman Gak bisa nyedot juga gitu Kecuali pakai pengemas spelt gitu kalau pakai samanusko bisa buat darah, buat upgrade senjata juga gitu. Kalau kaide mendingan lebih cepet. Nah, di sini ya, ah, benar ini kan? Di sini pakai silver plate, eh, gold plate ya, gold plate. Nah, ya benar. Nah, di sini baru pakai silver plate. yes oke okay. Oke okay, lanjut perjalanan kebakaran lah. tapi nggak kebakar-bakar oke okay, di sini Oke okay, teman-teman seperti biasa ya untuk teaser box yang di ini kita ini udah dapat pedang skip seperti biasa mana nih mana nih oke okay, knife knife oh ini socket knife kita pakai Ih mantap langsung kita ke bawah oh, cuman ngambil ini doang ya oh ya di sini kan ada jalan ya kan ada jalan sorry sorry sorry sorry oh nah bisa pakai suriket kalau kayak dia kan seperti suriket oke okay. oh oke okay. oh ini lebihnya ini dimensinya lebih tinggi uh dapat tunai genbu oke okay, dapat pupuk genbu ya cuma sedikit sih Udahlah, lah lewat ding ding mungkin ada apa di sini kebakar hati-hati. kalau nggak salah bisa kebakar deh pitanya. kita ini ke bawah. oh di bawah tanah kita ke. wih jijai banget. oh ah, oh ah. buang aja. Nah. oh ini pintunya. kalau nggak salah di sini. You. <gasps> Wait a moment. I will help you out. You are Kaede. Hmm. Sanosuke once wrote to me that he journeys with a female ninja, Kaede. So you are. If only I could leave the castle and see the world with Semenosuke. Princess Yuki. I envy you. You can go. Ah! <gasps> Forget about me. Escape from this castle with Semenosuke. Do not give up your Highness. I will save you. No, you won't. What? Ah! Kamu kan jail, Yerella. Princess Yuki, Princess Yuki. Oke, di sini ada musuh yang tidak terlihat ya, teman-teman. Hmm, harus banget banget. Tuh, hilang tapi Kelihatan banyaknya, oke okay, kita hati-hati. Agak susah ya? Hmm, agak susah nggak? Ya, karena ini, nah bagus karena... Hmm. lu agak susah ya sekarang ini, nah baru kena, oh iuh, bagus, wes siap bertahan, oke okay, langsung, oh bisa ditusuk, eh langsung ini ya, hilang, oh ditusuk, oke okay, mati dong, wish belum, Oh. oh bisa langsung. Ini ya bisa bos ya Oh akhirnya mati dikhirain mati loh padahal bisa masuk tanah Oke gerbangnya buka ya Ah sama sekir, semusyukuna baru bangun. Udah pakai Oh golden armor ya? Yang sebelumnya oke, okay, petualangan sebenarnya kita mulai. Oh iya, bener pakai sebenarnya. Eh. Double medicine. Kayak ada yang keluar. Ternyata ada summon escape palsu. Armor plate nya yang dulu ya. Oke okay, kita taruh. Oh, oh, Tidak bisa. Oh Sorry man, pedangnya beda. Hmm. hmm. Oh. Wih ong oh, gak tau jurus listrik yang kamu nggak punya. Oke okay, dihindari. Is kena dong. Udah. Gerakannya hampir sama ya. Cuman beda ini ya, beda pedang sama jurus. Hmm, bisa dihindari. Nahannya itu langsung mental. Is. Oke beda dong kita beda pedang, sama kan nggak ada gon apa sarung ogre nya, nggak ada sarung ogre ini yang tarsi iblis. Oh susah dong bisa menyudutkan dong, waduh disudutin sama-sama naske palsu. Punya ini ya punya apa iblis? Ish kuat dong Bener, udah harus banyak nahan nih nggak enggak kena. Hai, gila kepepet oh oh oh hai, hai, harus cari celah hai, hai, hai, Us, kebakar Ih, dihindari Wah akhirnya sama palsu pun dikalahkan dasar palsu oke okay. oh, okay. buka ya untuk ya jalan berikutnya Oh bisa disedot Oke, okay, nah pakai api aja. Takutnya ada musuh yang gede ya. Oke, okay, ada apa ini? Oh, itu ya serpihan ini. Apa ya namanya? Dapat tangga. Kalau nggak salah ini bisa di. Nah, dipatahin. Oke, okay, dipatahin. pakai tangganya Mana tangganya Oh ini Sip Oke kita Climb up Ke atas Cari clue Kemana nih Uh ada roh-roh ini ya Uh roh-roh para prajurit yang udah mati Oh masuk Oh nanti deh Kesini dulu Karena ada yang harus apa diambil ya ke belakang dulu. Oh, tidak bisa. Iya, Tornado Hole. Oke, okay. pakai Tornado. Oh. Ayolah sini. Oh. Di sini kan ini ya, ada tempat ngeselin jadi tenang aja, coba bakal habis. Eh, kita pakai yang ini aja yang api. Nah, di sini eh ada apa nih? Informasi yang membantu. Hey, want you go to the dark realm? No alam gelap, you will live. apa ne? Oh ini kayak bonus ya. Extra mission okay. tapi untuk sekarang nggak dah. Jangan dulu karena kita mau namatin ya. Hmm, nggak usah extra bonus extra bonus lah bidis kena pakai tornado lah Widih duh meleng nih meleng, oh, rasak aja. listrik. <tuh> nah jelas tornado bagus, oh tornadoin aja sekalian lah ambilin lagi masuk lagi ke sini kita isi dulu. Nah, sip udah diisi musuhnya masih ada lagi oke okay, terus saja. sini banyak roh gentayangan nih okay, kita isi lagi oh iya ada si eh maaf harus gitu sir. Musuh yang baru ya, Esn eh, Shinobi. eh Oke, okay, kita cari mungkin ada, ah ada Shinobi, ada Shinobi, musuh baru. Ah, ah, ah, ah, ah stop. Iya, iya iya iya ini harus kemana kita muter muter kalau nggak salah sih benar sih jalannya di kesini dulu karena kita ini apa ikutin yang jalanin Kaidjian oh ini, yang gede ini nih agak kuat aduh yang gede ini belakang Di sini benar kan aduh, aduh tahan bos uh kena langsung kena kompak salah ngejurus kan salah menjurus. Oh, ih gila ah oh, bener api batnya api itu damagenya gede ya tuh tuh ah oh. duh buat ngumpulin ini lihat pedangnya makin macam dan terupgrade oh iya ya kalau misalkan di duh pegong dong banyak nah ini nih ah pakai tornado aja lah oh, biar cepet nah enaknya tornado gitu ya teman teman pas kita banyak surga nah, kalau ini pakai listrik nggak nah, bisa dilewis apa nggak bisa ditahan oke kita kembali ke ini ke api di di sini banyak musuhnya wait banyak kemana please eh oh, oh. aduh kenapa nah aduh terpaksa pakai tornado aduh aduh salah aduh, ini sialan nih cuma aduh sial banget nih tuh mananya nih oh oh oh hmm, tahan oke sini sebentar tahan nanti tahan oh eh lupa ya ke atasan untuk Ace kenal lagi kan? Sebentar sebentar sebentar. Kalau nggak salah kita bisa pakai panah loh. Sebentar belah mana? Oh ini ya. Aduh ternyata harus di Use dulu ya. Nah ini pakai oke okay. sip. Kira-kira nggak -kira perlu pakai use gitu loh. Memang ah udah lupa temen teman, -teman. Oke okay, ya. Nah ini nih. Api ya paling enak. Kalau buat damage si api ya. Kalau misalkan buat cepet kena pakai tornado. Apalagi kalau musuhnya banyak, pakai tornado lebih enak. Yeah. Oh, oh, nah makan. Nah, nah, nah. Eh, ah bagus ketusut Oh nggak ada musuhnya lagi. Kita ini lewatin dulu. Nah, nah, nah, terusut. Eh, eh mati. Oke okay. di sini apa nih? Oh yang gede Oh, wes gak kena. Nih mamam, wes, pakai pake tameng dong. Pake tameng dong. Oh, uh, uh. Hey, ada dua, ada dua dong, ada dua musuhnya. Oh, okay, aja lah. Mati Ih, di atas pemanah. Nih parah nih banyak pemanahnya di atasnya. Ah udahlah. Oke okay, sini. nah bagus sang oh oh ini eh, cuma sekali serang loh sekali serang mati nah yang di bawahnya tinggal yang di bawahnya yang ini satu lagi oh oh nah wes uh ditahan nah mati akhirnya oke okay, lumayan darahnya setengah lagi kita langsung klip apa aja Oke, di sini. Ya, kita ke bawah. Nah, di sini nih. Ah, kita isi dulu. Oke, kita baru masuk di, di sini dulu nih, ya. Yang tadi Kaiden ya bisa masuk. Ah, oke, jalan sini nih oh nggak salah di sini tuh ada sesuatu yang bagus ah udah lepasin aja oke okay, langsung mati ya sedot hmm, tinggal satu lagi oh ah, ah. eh dua kali dua kali serang ya ah di sini ya ada big bossnya Jangan diambil diambil, oh mau -tom yang api lebih bagus, teman-teman bisa langsung nyerang masal. Oh, nah, kita dulu biar keisi ya, lumayan dapet jurus juga. Oke, okay, kita nggak pakai tornado bisa tiap tornado. Ya, nah, pakai tornado, wah ini kuat-kuat ya, wah oh, pakai tornado lagi. Nah, tinggal yang satu nih uh, uh, uh, uh. nah bisa ditahan ditahankan uh, uh, uh, uh, uh, uh. gila bener kuat lumayanlah mini ish gak kena dong ish hampir hampir dong tadi ih kena ini kotaknya jangan dulu diambil nih takutnya darah ya Asyik banget waduh ini paling kuat. Oke, okay, mati juga. Uh, mantap. Langsung terisi semua dong. Nah, ini yang keperlu. Di belakang ini, kita harus ke belakang dulu. Nah, oh ada balut juga. Peluru. Oke, okay, apakah di sini ada item ini ya? nah ini item pedang harus kesini dulu nah kita baru kembali lagi uh musuhnya banyak uh, tornado nah biar cepat pakai tornado lah kalau musuh gini gampang ya teman-teman kecuali yang gede-gede mau gak mau pakai pedang api oh, oh. Yang oh dan gerakan kita lebih cepat Oke, okay, kita ganti lagi sama api. Musuhnya di sini banyak yang gede ya. Eh, uh, lumayan di lagi. Ya yes, sudah diisep. Kita kembali. Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, ah, Oke, okay. kita ke bawah. Ini ada yang kelewat gak ya itemnya? Us musuhnya ada lagi yang dua. Hmm. Oh, oh, oh, oh, ditahan tahan doh. Oh, terus tahan terus. Oh, oh, oh, apa kaming? Harus, bagus mati. Oh, waduh. Oh, oh, nah. Agak repot ya temen. <tapi> Aduh. Oh. Aduh. Oh, aduh. Uh, sedikit lagi dong Oke, okay, dapat darah lagi. Oke, okay, teman-teman ya, uh, untuk ada beberapa skin yang mungkin yang sebenarnya ada yang muter-muter ya ini muter-muter cari jalan, tapi di-skip aja teman-teman. Untuk yang yang muter muternya. Dan akhirnya, emang kita harus ke belakang dulu, cari yang kayak tadi yang sword, Dan yang Oke, langsung okay. dimatikan saja. Kalau oh, nah kita baru masuk ke sini nih. Oke, okay. asik, kita sedot lah. Ini bisa disedot nah masuk masuk ke langsung nah ini nih Dapat item gen oh ini nih buku, -buku gen bu Yah, nggak ini oke okay, ada apa Vision stop oke okay, di sini patung ini pakai kunci nih pakai kunci item nah ini oke okay. oke okay, di sini ada sesuatu nah oke okay. ke belakang sini kan Oh iya bener senjata kalau nggak salah senjata ini buat buka segel eh ini apa nih oh fluoride kita kembali mudah-mudahan nih aduh ada musuhnya lagi eh ada apa nih oke okay, fluoride lagi lumayan aduh kena bukan Aduh musuh gede hmm, tahanlah aduh repot-repot nih. Repot nih aduh repot nih ah, Tornado aja lah Oke okay, biar dia ya kesini dulu Oke okay, langsung dijurus aja listrik Jet. petir petir Oke okay, kita pakai tornado Apa lewat aja ya ah, Lewat ajalah yang ini malah Nah gitu Aduh udah gede Ayo lah sini sini sini Kita ambil dulu Meskipun lambat ya lumayan Oh lurus aja Oke okay lah Usah di ini ya Oh Oh Oke okay, mati Aduh langsung aja repot eh, jangan lupa di sini jeda dulu nah save lumayan oke lumayan tuh kan udah di save kita kembali di banyak arwah nah di sini baru nih kita pasang mak nah, eh yang mana ya yang mana yang mana yang mana eh salah salah salah kayak salah mana ya di atas di atas Cuk, mana sih yang itu yang kayak biru biru ah ini nih ini kayak pedang nggak eh, sadar ah benar masuk oke sip. So you have made it this far. <tongue> <tongue> <tongue> game lies the <laughs> this <laughs> <laughs> <laughs> Oke okay. kita kembali dulu deh Oke okay, kita kembali dulu Ke tempat pengesepan ya teman-teman Oh nggak ada musuh, sepi udah sepi. Ah di sini banyak lagi dalam. Nah pakai inilah lumayan lah kita ambil. Nah musuhnya. Karena kan di situ juga ada ini ya petisi is kena. Jadi bos, tuh langsung bakar. Eh. Nah lumayan lah. Oke, okay, kita sudah dulu. Ya, oke okay, teman-teman, mungkin sampai sini dulu aja ya. Untuk part 3, terima kasih yang udah nonton. Wow, taking over, damn no moving closer. No exposure, I just be